guys ini ke kecubung ungu ini ada tiga ya ini tiga ini warnanya sama ungu semua ini harganya 175000 ya ini agak mahal karena ini apa cutting nanti kita akan memberikan ini bonus ya ini bonusnya adalah ini emas murni guys, Thank you ini untuk ordernya gampang bisa chat nomor wa oke okay, terima kasih ini adalah batu ruby plus memu ya ini warnanya pink ini harganya Rp125.000 bisa biar di tempat ya ini adalah ini nanti kita akan polusnya ini ini warnanya pink ya ini pink Oke. Okay. Itu artinya bisa chat nomor WA yang tertera di video ini. Harga tetap sama ada bonusnya. Emas murni itu, karat. Yes. Ini ada batu pusapir ya. Ini pusapir banyak item birunya. ini renyah apakah? ini nomor berapa ya? ini nomor 8 ini ini nomor 8 ya ini harganya satu 1.000 bisa bayar di tempat ini ya nanti kita akan berikan souvenir berupa ini Gogh ini 24 kartu asli ini ini bukan abal-abal ini ya anda bisa lihat untuk order silahkan nomor, hubungi nomor yang tertera ter ter di video ini terima kasih oke okay, jangan lupa ikuti ya halo guys ini kita akan ini promosi batu akik apa ah, ruby ini warnanya pink ya ini saya nomor, nomor 8 ini ini warnanya pink ya ini udah cutting ya ini hmm, banget ini harganya 100000 ya bisa bayar di tempat jika anda order ada promo ini ini mas murni vengku dengan berat 0,001 gram ya ini dari sukovindo ya sertifikatnya ini sertifikat nah, ini anda bisa lihat ini baby gold jangan lupa untuk follow ya terima kasih Aduh, ketemu lagi dengan ini ini berupa batuk kecubung ungu ya ini oh, benar ini warna ungu ya anda bisa lihat warna ungu ini harganya Rp120.000 ya bisa bayar di tempat ini anda bisa lihat ini rank 6 ini banyak dari monel ya hmm kurang banget Oke okay, terima kasih atas sepertiannya jangan lupa untuk follow ya hmm, Warnya seger banget kayak cute hmm enak guys ketemu lagi dengan ini ini batu akik kecukup ini apa Ruby ini ini Ruby star anda bisa lihat startnya Ini Startnya bisa lihat ya Ini borongan aja Ini harganya 95.000 ya borongan Nanti kita akan bonus Kasih bonus ini Ya ini mungkin harga promo ya Jangan lupa untuk follow Oke, okay, terima kasih perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Ini kita akan berkenalan dengan batu akik. Ini adalah blue sapphire. Warnanya, uh, birunya. Ini batu asli ya. Anda bisa lihat ini batunya biru ini harganya Rp. 65.000 bisa bayar di tempat ya nah, lihat ini batunya biru kan ini untuk tulis penciwis kurang lebihnya 1 cm ya Rp. 65.000 bisa biar di tempat kategori kan lebih murah nah. oke terima kasih jangan lupa untuk follow ya Halo, halo, sebelah lagi dengan saya ini ada batu kecubuk ungu. Ini warnanya ungu ya, ini harganya yang gede ini 40.000 ya, ini 40.000. Dan ini Rp 35. Ini hmm, warnanya, ini 35.000 ya. Hmm, ini dia 35000 Ini harganya 30.000 ya, Ini batu semua ya hmm, batu semua ini Ini hmm, batu semua Ini Natural dan asli batu ya bagi ce cewek yang suka ini silahkan terima kasih ini batu jangkut jambi ya. ini ada tiga ya warnanya hijau gede ini harganya Rp 50.000 ya bisa punya di tempat ini natural guys hmm, lihat ini, ini natural banget ini lihat ini, natural ya oke, okay, jangan lupa untuk follow terima kasih ya guys, ketemu lagi dengan saya ini batu apa nih? oh, di bulan atau monstone lihat ini kenapa monstone nah ini ada warna pelanginya? Hmm. nya hai ini bisa lihat ini harganya rp ribuan ya hmm. Hai guys 40 40000 Hmm. Oke okay, terima kasih ya kita masukkan dulu guys Kembali lagi ya Ini kita ambilkan ini Textune. Aku tuh textune. Ini batu hitam Ini apa Si cat Ajar jahanam Ini ada segelnya bulat balik Ini untuk bisa lihat ini Apa ini hmm, Anda bisa lihat ya Rahasia Pria Perkasa Menggapai Surga Dunia Ini harganya Rp60.000 Bisa bayar di tempat rp 110.000 Dan ini Kita akan berikan ini Souvenir Jadi Anda beli Rp2.110.000 Bisa bayar di tempat Anda akan mendapatkan ini sekaligus investasi. Terima kasih. Ketemu lagi dengan saya ini George jahanam dari MF. Ini tidak panas ya, Guys. Ini 34. Hmm, ini 34 ya. Ini harganya 60.000, bisa biar di tempat. Kalau dua 110.000. Anda akan mendapatkan ini souvenir ini buat kepuasan Anda dan istri Anda dan ini untuk istri Anda untuk investasi ya berbelanja sambil investasi terima kasih sendokan untuk follow ya